Waduh, parah banget nih guys. Jadi inilah yang menyebabkan HP ini mati total dan nggak mau nyala ketika dicas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, jumpa lagi bersama Global Techno di sini ya. Ya, ini merupakan sebuah channel yang membahas seputar service HP dan perbaikan HP ya guys. Oke, jadi hari ini aku akan mengganti baterai HP Xiaomi dari Redmi Note 8 ini ya guys ya. Jadi mohon maaf untuk proses pembukaannya tidak kita videokan karena HP ini sudah urgen ya guys posisi datang ke sini sudah buka ya casing belakangnya dikarenakan HP-nya masuk angin ya atau hamil atau kembung jadi secara otomatis casing belakangnya tertekan keluar dan sudah membuka begitu guys ya oke langkah awal yang ketahuan adalah kita buka dulu guys untuk tutup belakangnya ini seperti pada video ini ya guys ya kita buka dulu nanti semuanya kemudian kita pasang baterai baru apakah HP ini akan nyala gitu guys ya oke langsung saja kita nikmatin videonya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 oke okay guys hp nya sudah nyala ya jadi untuk kasus kali ini adalah baterai guys